karena bersama kakak semua momennya jadi makin ceria <Gasih> <tuk> tapi ra kita kan nggak boleh balas dendam hmm. Gak baik, loh. Bukan balas dendam. Nur Rara cuma mau iboy e ngerasain apa yang kita rasain. Eh, astagfirullah, besok jangan lupa untuk minta maaf sama iboy, e ya sayang. Nur, kayaknya si iboy e gak masuk gara-gara Rara deh. Rara yakin, siapa tahu iboynya e aja yang bolos. Gak mungkin Nur. Nur lihat kan, waktu mainan dia rusak, dia kayaknya sedih banget deh Hmm, ya udah, Rara minta maaf aja ke iboy Gimana mau minta maaf, rumahnya aja gak tahu di mana. Ya kali dia tiba-tiba muncul Astagfirullah Eh, oh, apaan tuh? Hah? Mm. Kodarullah, langsung dijawab tuh Ra. Ibu tunggu. Huh? Uh, kanggu aja. Hmm. Kalian nggak pasti ikutin. Pergi sana. Tapi kan Rara mau. Iya. Yes. Iya. Uh. Ya udah. Rara nggak jadi minta maaf. Dibelin. Ayo Nur kita pulang aja. Hah. Rara kan gak usah, tapi Ibu malah gak mau. Ya udah, Rara nggak usah minta maaf. Rara, masih ingat obrolan kita kemarin kan? Hah? Sifat pemaaf hanya dimiliki oleh orang yang berjiwa besar. Tapi caranya gimana, Bah? Lihat Rara aja, Ibu langsung kabur. Rara sayang, meminta maaf juga ada adabnya loh. Begitu kita sadar perbuatan kita salah, dan menyakiti hati orang tersebut, kita harus segera minta maaf dengan tulus. Kita harus menyenangkan hati orang tersebut, supaya orang tersebut mau memaafkan kita. Mm -mm. Siapa yang pernah menzolimi saudaranya berupa menudai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat bila tidak memiliki amal kebaikan maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kebananya Astaghfirullah nggak mau, nggak mau, nggak mau Nanti pahala Rara abis diminta Iboy e Kanusa Nusa, temenin Rara ke rumah Iboy e ya <laughs> Tenang, Ra Insya Allah Nusa temenin, oke? Okay? Mm -hmm. <laughs> kan aku di kantor juga sibuk kerja, uat, nyari kebutuhan ke rumah tangga Aku, aku mau peduli Shhh, bisa kesana dulu gak anak kecil? Dada, Iboy, e Iboy, sana, sana Kamu orang tua lagi diskusi, jangan diganggu Kebutuhan sekolahnya Iboy e itu gede banget, kamu gak pernah tau kan? Salah salah. Apa sih yang bener? Ibu selalu aja salah Mending main daripada di rumah diteriakin terus Astagfirullah Ya ampun Ra Kayaknya waktunya kurang tepat deh Kita pulang aja yuk Ah, Rara ingat Waktunya kreasi Rara Nah, ini nih Ini kan di nah, Kanusa. Makasih ya. Mm -hmm. Yang ini yang pas. Terus lem di sini. Alhamdulillah. Ya, keren banget Kanusa. <tuk> iya. Assalamualaikum. <tuk> bye. Waalaikumsalam. Hmm. <tuk> E-Boy, Rara mau minta maaf. Soalnya udah rusakin mainan robot Iboy. E Terus ini kita buatin sesuatu loh buat Iboy. E hmm. Tada. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya udah. Kalau gitu, Rara sama Nur pamit ya. Assalamualaikum. <tuk> hmm. Keren juga nih robot. udah siaplah untuk kalah monster yop ya. su su su su oh astaga